Baiklah para sahabat seluruh dimanapun kalian berada Untuk menemani santai malam kalian saat ini Bangiwin akan memberikan vitamin bahagia nih Di malam Jumat persahabat ya Dari idalah kesaingan kita Sebelumnya persahabat kita Tentunya keunggahan Arafi persahabat ya Perhatikan nih Di ugaan Arafi 2 jam yang lalu Ini mengunggah foto bareng Rizky Bilar Momen ketika tapping acara GWS persahabat ya Gembira waktu siang nih yang akan disiarkan besok hari Jumat jam 12 pertandingan antara Aravi dan Bapak Bilar Disimak juga di kalimat cancel yang dituliskan oleh Aravi. Pingpong beto Rafi versus Bilar Gembira waktu siang besok Senin Sampai Jumat jam 12 siang, SCTV Wow, bersabat ya, bakal ada kejutan yang Akan kita dapatkan di acara GWS Gembira waktu siang, besok siang Jam 12 Tentu pertandingan bola pingpong Antara Papa Rafi Dan Papa Bilar pastinya Di postingan Araf ini persahabat untuk menghasilkan tanggapan dan komentar Salah satunya pun dari Papa Bilar Ini memberikan tanggapan Ampun suhu Kata Papa Bilar ya Wow apa mungkin permainan Rafi ini tentunya berkelas dan sangat hebat banget main bola pingpongnya wow tentunya kita tunggu saja besok persahabatia untuk menantikan keseruan permainan bola pingpong dari Aravi dan Rizki bilang berikutnya persahabat kita lihat juga ada vitamin bahagia yang kita di channel YouTube nya Lester Entertainment sudah di afro terbaru juga BBL lagi rewel, persapati ya, Bunda Lesti dan Papa Bilar. Ini lagi nenangin BBL yang lagi rewel. Duh tentunya BBL lagi rewel, Bunda Lesti ini semangat banget ya. nenanginnya masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu, rumah tangga Leslar selalu diberikan kebahagiaan dan dijamah dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun dari pos kembali tersahamat oleh akun Teddy yang sekarang ilara kincora banyak sekali tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan. Yakni dari akun Instagram elihayati Hayati 1976 mengatakan nggak apa-apa baby nangis apalagi masa pertumbuhan emang agak rewel apalagi kalau habis imunisasi pasti ada rewelnya sehat selalu anak saleh tuh amin. Ada juga komentar lain bersahabat Dari aku, Liza Kendal23 Gak apa-apa, mungkin baru diimunisasi itu Bayi nangis wajar daripada gak pernah nangis Umur segitu, masa pertumbuhan mau terkurup, belajar duduk, dan lain-lain Biasanya pasti meriah dulu Kalau yang pernah merasakan punya anak gak kaget ya Semoga fatih sehat selalu Amin Tuh sahabat ya Mudah-mudahan Bang Fatih selalu sehat Dan selalu menjadi kebahagiaan Kedua orang tua Dan berikutnya bersahabat Ada sebuah Tentunya Unggahan kalimat yang sangat luar biasa juga nih Di hari ini Dari Leslar saja Perhatikan kalimat yang di posting Sebaik-baik kalian Adalah yang terbaik Sikapnya terhadap keluarga Dan adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Wow, sebagaiknya perhatikan ya kalimatnya. Hadis di atas dapat dimaknai bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang terbaik sikapnya terhadap istrinya dan Nabi adalah laki-laki terbaik dalam memperlakukan istri. Tuh dan bersikinlar, masih terus belajar dan terus berusaha menjadi suami yang baik. Dimulai dari mana? Dari selalu menghargai istri Bukan begitu Tentunya persahabatnya masya Allah banget ya Tentunya mudah-mudahan Banyak sekali pelajaran dan contoh-contoh yang dapat kita ambil Bersahabat Tentu dari kehidupan keseharian lain Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Berikutnya persahabat kita lihat juga Ada terbaru yang kita dapatkan di malam jumat ini Wow, rutinitas persahabat ya Papa Bilar ini lagi main sepak bola nih Baru sampai di lapangan Dikawal oleh pampur dan bagas Mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran malam hari ini Dan diberikan kesehatan selalu persahabat ya Untuk idulah kesayangan kita Pasti untuk kita menunggu vitamin Cidukan